baiklah para sahabat leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini pemina akan menyuguhkan informasi terbaru dan kabar bahagia dari idola kesayangan kita untuk mengawali perjumpaan kita para ya ada sebuah info untuk warga konoha karena bakal ada vitamin dan pastinya bakal ada kejutan bahagia yang akan disuguhkan lewat channel youtube leslar entertainment vlog terbaru akan di up moment Spesial keromantisan lesti dan rizky billar saat dibakar Bandung, ya. Ini cute banget nih, wajib ditonton. Kita wajib dukung ya untuk karya-karya terbaik buat idola kesayangan kita. Sama-sama kita kompak dan selalu solid ya mendukung karya-karya idola kesayangan kita. Dari judulnya aja dunia terasa milik berdua Lesti dan Bilar, bahagia banget selama di Bandung. Wah, wow, masya Allah banget. Info ini kita dapatkan juga dari Les Siki ya. Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan. Jam berapa plan? Katanya sih bakal banyak UU di vlog ini Pokoknya wajib pada nonton ya, tuh persahabat ya Katanya banyak yang cute-cute dan UU banget nih di vlog ini Wajib ditonton, kita tentunya trending kan yuk Sama-sama kita support yang terbaik buat Lesti dan Pilar Berikutnya persahabat disimak juga Ini ada info untuk warga Konoha mengenai couple media of the years ini langsung dari update banget nih persahabat ya Ada sebuah kalimat Sebutkan hadiah buat pemenang couple media of the years 2022 Tuh, sudah mau disebutkan ya untuk hadiah buat pemenang couple media of the years Yuk, sebagai warga Konoha kita buktikan bahwa Lesti dan Lesti Bilar bisa mendapatkan predikat sebagai couple media of the years Untuk sementara persahabat ya, voting Lesti dan Bilar masih di posisi kedua Perolehan voting 109.333 votes, dan untuk Torik ini mencapai 111.149 votes. Yuk sama-sama kita kejar, kita salib lagi ya untuk Lesti dan Bilar bisa mendapatkan predikat sebagai couple media of the years 2022 selanjutnya disimak juga persahabat nih masih di akun instagram yang sama kita lihat tuh Masya Allah, luar biasa banget ya papanya Abang L, ini cute dan sangat glowing sekali ini ada tips ya dari Papa Bilar mengenai perawatan kulit wajah tentu untuk perawatan kulit wajah, kalian harus memakai MS Glowformer ini sih luar biasa glowing banget ya untuk Papa Bilar Luar biasa, lihat iklannya aja cute banget Mudah-mudahan ya Untuk Papa Bilar selalu menjadi brand ambasadornya MS Glow Kita bangga, kita selalu bahagia Dan kita simak juga persahabat di kalimat komentar yang diberikan salah satunya dari akun Fajira Alia Mengatakan Masya Allah, cakep bener suami Lesti Kejora Wow, luar biasa tuh suami Lesti, ini cakep banget ya kita doakan yang terbaik, semoga Rizky Bilar dan Lesti kejuaraan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Kemudian persahabat disimak juga ke fashionnya Bunda Lesti Kali ini persahabatnya perhatikan OOTD Lesti yang bikin takjub nih persahabat ya Outfit yang dipakai dimulai dari kemeja, baju kemeja persahabat ya Merek Zara ini dibanderol Rp 1.099.900 Rupiah Jeans juga yang dipakai itu harganya 549.900 rupiah Dan untuk sendal putihnya Bunda Lesti ini harganya bukan kaleng-kaleng Dibanderol 35.348.469 rupiah Dan kita juga salvak dengan tas yang dipakai oleh Bunda Lesti merek Hermes Paris ini dibanderol seharga 393 juta rupiah Wow, hampir 400 juta tuh harga tas yang dipakai oleh Bunda Lesti Kejora Bangga banget ya, Masya Allah, mudah-mudahan berkah, barokah selalu rezekinya Semoga rezeki idola kesayangan kita ini juga nular ke kita semuanya, amin Dan kita lihat juga bersahabat ya, di Unggar lintar nih Lintar baru saja juga mengposting foto terbarunya yang sedang duduk santai di ayunan wow, ayunan baru di rumah Les Larni Masya Allah banget ya salpok juga dengan wajahnya Bang Lintar yang semakin glowing bersahabat ya ini bangga banget ya menjadi bagian tim LE. Masya Allah banget ya terawat sekali kita bangga bahwa tim LS semakin kompak dan semakin solid untuk menyuguhkan Karya-karya terbaik dan kejutan bahagia Untuk kita semuanya Hingga komentar pun banyak persahabat diberikan Dari akun Ufiana0112 mengatakan Bang Lintar keren banget Saya selalu dan semangat terus tuh Keren banget katanya Bang Lintar sekarang ya Makin ganteng makin keren pastinya Dan berikutnya juga persahabat Yang kita lihat komentar dari Wildan5219 mengatakan Nikmat sekali ya Bang Lintar Main ayunan Wow lagi main ayunan tuh Bang Lintar ya Dan terus santai dan doakan mudah-mudahan yang dilakukan hari ini oleh idola kesengan kita selalu diberikan kelancaran dan kemudahan. Masih menunggu cidukan terbaru, kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya di siang hari ini. Jangan kemana-mana tetap stay tune di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, kabar baik dan kabar menarik seputar Leslor tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang ingin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.